Tiga, tiga satu kesetaraan. Tiga satu Bos. Tiga, dua, satu. Woi, kita unboxing. sih, yuk. butuh dua orang rumah, tapi rinciannya murah. Rinciannya murah, bikin dong. Uh -uh. Oh, oh. Dibuat oleh ditembri, gendong buri. Kau oleh gendong buri. Ayo, iya, ayo, kita, kita, ayo kita, iya, iya, iya, ayo Oh ya ya ya ya. Oh P, si mana? Ah oh, lari. Ah uh -uh. terus? Yang ketiga ada ibu Siti Patona. Siti Fatona ibu Ipat. Ayo, uh -uh. ah Ay, itu kafir dong ya nanti. Terus? Uh, terus eh, tukang perabana nanti. Nanti. Uh, uh, Terus yang uh, kelima ada Mbak Ia, Mbak Oh, uh, ayo uh, uh. Oh, Siapkan diri anda Kersiapan uh, bebek uh, uh, Pesatannya bapak-bapak bebek, siap uh, uh. Ayo, siap, siap, panitiannya, siap. Siap, panitiannya siap, ini 3 2 1 匈牙指头 roh mini ini ayo ada ibu sovirat ibu solikin ibu buyono ibu gadi dan ibu ibu iri pak io Terus boleh Oke okay, siap? Satu, dua, tiga. Ayo, ayo. ayo. tak ya. tapi orang dan disesi yang ketiga. Ayo. Oke, langsung nih Doni final ya oh langsung panggil saja pemenangnya Oke, sip oh sih sih Lek coba udah mantep di suwal ini Satu Dua Tiga Jika <tuk> lagi doain, <tangan> Oh, Maaf, Mohon sampai berarti ya.